serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhaya seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ke kabar pertama persahabat ya, kita melihat cedukan vitamin bahagia sore tadi persahabat ya ternyata idola kita lagi mau otw nih persahabat ya Misalnya, sama mobil ya, mobilnya sangat luar biasa keren. Masya Allah, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu untuk tiga laki sayang kita postingan tersebut repost kembali oleh akun family underscore leslar, 23. Ada kalimat kansen yang dituliskan dalam postingan tersebut: "Gemes banget sih sama bumil dan pamil ini, masya Allah, banget ya, bersahabat ya." Memang itulah kita selalu saja membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia. Dan selanjutnya juga persahabat ya ada unggah terbaru dari Boy William di akun instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan video teaser. Tentu ini seru banget persahabat ya yang akan tayang di channel youtube-nya Boy William sebentar lagi persahabat ya. Tentu jam 7 Jangan sampai lupa jam 7 sebentar lagi Kita akan menyaksikan idola kesayangan kita Di vlog Boy William Kita lihat kalimat ketsen yang dituliskan oleh Boy William Hashtag UNBW Leslie dan Bilar Tes kepintaran Malah jadi ribut 7pm persahabatnya jam 7 Leslie kejurah Rizky Bilar, seru nonton fullnya Guys ini hayat ya Tuh persahabatnya ini hayat ya Jangan ribut ya tonton fullnya nanti jam 7 malam kita bersama-sama menyaksikan vitamin bahagia yang akan disuguhkan langsung di channel YouTube Boy William. Dalam postingan Kak Boy ini persahabat ya ada komentar dari kakak Bilar. Di situ kakak Bilar mengatakan awas jangan ketipu sama teaser, tonton fullnya ya guys. Tuh diingetin persahabat ya kalian. Tentunya jangan sampai ketipu sama teaser, tonton fullnya baru tentunya berkomentar dan kita lihat tentu komentar juga diberikan dari bu Fir virus leslar ini mengatakan dalam kolom komentar, ini baru spoiler, netizen yang pinter ya jangan pada langsung ngejulit katanya tuh, persahabat ya tentu baru melihat teaser aja netizen haters selalu juliit aja nih kepada idola kesayangan kita dan kita lihat juga, selanjutnya bu Fir mengatakan, gemoy banget, nasya Allah samar banget ya melihat idola kesayangan kita ya akan tentu hadir kolaborasi bersama Boy William. Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Atalilintar. Ini vlog kedua nih bersama Leslar. Allah banget ya bumil cantik. Dan tentu terlihat keluarga kumpul bareng nih ada Ibu Rosmala Dewi. Ini seru banget persahabat ya dan tentu kita dukung mudah-mudahan saja bisa selalu trending dan kabar persahabat ya bahagia juga vlog yang pertama atau Halilintar kolaborasi bersama Leslar itu sudah trending satu di YouTube persahabat ya, perhatikan nih wow sudah trending satu di YouTube persahabat ya belum saja genap 24 jam sudah trending nomor satu Luar biasa, mudah-mudahan saja berkah barokah untuk semuanya Amin Ya robbal Alamin Ogin tersebut di-post kembali oleh akun Reina Melia Putri Ansel Leslar Sudah ada kalimat khasin juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Gila emang Leslar ya Raja sama Ratu Trending Katanya tuh memang luar biasa banget Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dari orang-orang baik yang tulus, Men-support lesti, dan bilang ke kabar berikutnya. persahabat kita lihat juga sebuah vitamin bahagia yang baru saja kita dapatkan. Masya Allah, ternyata malam hari ini ngemol ya, <guluh> ngemol bareng, belanja bareng. Pastinya suami istri tercinta. Aduh, idola kesayangan banget nih, gemes banget ketika melihat Dedek Lesti berfoto persahabatnya. Luar biasa, unggahan tersebut diunggah oleh akun Instagram HP Kentang Ketat Sultan. Ada kalimat Gaza juga dituliskan, bumil gemes, katanya tuh, cute banget nih persahabat ya. Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan dari postingan tersebut salah satunya. Ada komentar dari akun Cherry Blassoe mengatakan, kalau dipakein masker jadi makin mirip banget, katanya itu. Memang luar biasa ya. Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan cedokan vitamin baru selanjutnya yang kita dapatkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pandangkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini belum informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Selanjutnya berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.